Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik yang saya banggakan Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kunci jawaban Di halaman 44 matematika volume 2 kelas 4 Nah di halaman 44 ini kita akan menghitung di latihan ayo berhitung Ada 9 soal yang perlu kita selesaikan di sini Marilah kita hitung dari soal yang pertama dulu Nah, soal yang pertama 0,54 kita kurangi dengan 0,34. Kita tulis 0,54 dikurangi dengan 0,34. Kita tulis kurangi. 4 dikurangi 4 sama dengan 0. 5 kurangi 3 sama dengan 2. Di sini koma kita turunkan, 0 kurangi 0 adalah 0. Jadinya 0,20. Berikutnya soal nomor 2, 1,96. Kita kurangi dengan 0,56. nah Di sini semua angkanya harus sejajar. Koma, terutama koma itu menjadi patokannya ya. Patokan koma itu harus menjadi sejajar. Kita kurangi nih. 6 kurangi 6 adalah 0. <tuh> 9 kurangi 5 adalah 4. Kemudian 1 kurangi 0 adalah 1. Maka jadinya 1,40. Kemudian soal nomor 3. 7,28 kurangi 2,4. 7,28. 28 kita kurangi dengan 2 nah komanya kita harus sejajarkan 4 oke kita kurangi 8 kita turunkan 2 kurang 4 tidak bisa maka kita pinjamkan dari angka 7 angka 7 kita coret di sini sisa 6 karena dipinjam 1 ke angka 2 menjadi 12 12 kurang 4 adalah 8 di sini komanya kita turunkan, di sisa 6, 6 kurangi 2 adalah 4. Jadinya 4,88. Soal nomor 4, 9,15 dikurangi 8,6. Kita tulis 9,15 dikurangi 8,6. Nah, 6 ini sejajar dengan 1. Kita kurangi. 5 kita turunkan saja langsung. Kemudian 1 kurangi 6. Tidak bisa kita pinjamkan 1 dari 9. atau Kita ambil dari satu 9. Di sini sisa 8. Di sini 11. Maka 11 kurangi 6 adalah 5. Kemudian di sini 8 kurangi 8. 0 jadinya 0,55. Baik, berikutnya yang soal nomor 5. Di sini ada 4 dikurangi dengan 1,26. Nah, kalau seperti ini caranya bagaimana? Nah, 4 itu sama artinya dengan 4,00. Nah, sekarang kita kurangi 0 kurangi 6. Tidak bisa kita pinjamkan dari 0. Ternyata tidak bisa kita ambilkan. Kita pinjamkan dari sini. Nah, ini kita ambil 1. Ya, jadi sisa 3. Kemudian di sini menjadi 10. Nah, 10 ini kita pinjamkan lagi. Kita ambil lagi ke sini ya. Sisa 9. Maka di sini 10. 10 kurangi 6 adalah 4. 9 kurangi 2 adalah 7. 3 kurangi 1 adalah 2. Soal nomor 6. 3,4. Okay. Kemudian dikurangi dengan 1,84 nah kita kurangi nih nah karena 3,4 di sini kan mau dikurangi berapa nih 4 ini kan tidak ada nah 3,4 itu sama artinya dengan 3,40 oke sekarang 0 dikurangi 4 tidak bisa kita pinjamkan dari 4 ini sisa 3 di sini nah berarti di sini 1 0nya naik menjadi 10 kurangi 4 6 kemudian 3 3 kurangi 8 tidak bisa nih maka kita ambilkan dari angka 3 ini, sisa 2 di sini. Di sini jadi 1, 1 3, 13. 13 dikurangi 8, berapa? 13 dikurangi 8 adalah 5. Sisa di sini 2, 2 1 adalah 1. Maka jadinya adalah 1,56. Kita lanjut ke soal nomor 7, 8, dan 9. Oke. Okay. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 77, Kita kurangi dengan 0,29. Kita kurangi ini. 8 kurangi 9 tidak bisa. Kita pinjamkan dari 0, ternyata tidak bisa juga. Kita ambilkan dari 7, sisa 6 di sini. Di sini jadinya 10. Nah, 10 kita ambil Nah, karena 8 kurangi 9, tidak bisa kita ambilkan dari 10 ini. Sisa 9 di sini. Maka di sini menjadi 18. 18 kurangi 9 berapa? Yaitu 9. Oke, di sini sisa 9. 9 kurangi 2, 7. 6 kurangi 0, 6. Oke, maka jadinya adalah 6,79. Pintar. Oke, nomor 8 nih kita akan kerjakan. Nah, di sini, 4,07, kita kurangi dengan 1,98. Nah, apakah adik-adik sudah bisa? Kalau sudah bisa, coba dulu. Kita kasih waktu uh, 10 detik aja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baiklah, kalau begitu. Kita akan hitung, buktikan apakah jawaban kalian itu benar atau salah. Kita akan buktikan ya. Baik. 7 kurangi 8 kan tidak bisa nih. Maka kita pinjamkan ke angka sebelumnya. Ternyata angka sebelumnya itu 0. Kita ambilkan saja dari angka 4 ini. Sisa 3. Di sini 10. Nah, di si 7 ini kurangi 8 tidak bisa nih. Maka kita ambilkan dari 10 ini. Sisa 9. Maka di sini menjadi 17. 17 kurangi 8 adalah 9. Oke, maka sekarang di sini sisa an 0, turunkan koma 3 kurangi 1 2 2,09, apakah ada yang betul? Oke, kalau tidak ada, nggak apa-apa nih, de kita lanjutkan ke soal berikutnya 2,03, kita kurangi dengan 1,6,5 kita tanda kurang nih. siapa yang bisa menghitung kalau tidak ada kita hitung sama-sama nih 3 kurangi 5 tidak bisa nih kita ambilkan dari 0 ini ternyata 0 kita tidak bisa ambil kita ambilkan dari 1 2 Di sini 1 1 Di sini jadi 1 1 ini kita ambil jadi 1 1 Jadi 1 Di sini 3, 1 1 1 ambil menjadi 1 13. 1 1 1 di sini sisa 9, 9 kurangi 6, 3. sini sisa 1, 1 kurangi 1, 0. Jadinya 0,38. Pintar.